narasumbernya dari Amerika tapi mereka didekamen oh. untuk ee uh, lebah kepala yang dari Cipubur itu kan. Oh iya. Uh, di Jangan lupa di-subscribe. Apa? Subscribe. Sub like, comment, like, comment, Like, like comment dan subscribe guys. Yo guys, ayo-ayo Halo sobradé, uh, tadi seperti dibilang kita sudah ada di hutan, kawasan hutan pelawan. Buka ya, biar jelas tuh. Hutan pelawan desa Namang Kabupaten Bangka Tengah. Uh, kita tadi sempat browsing googling bahwa katanya hutan pelawan ini salah satu sentra penghasil madu pelawan. Nah sekarang sudah ada bapaknya, kebetulan bapaknya penjaga di sini juga. Dan di belakang kita bisa lihat ada produksi dari madu itu sendiri. Nah, apakah madu ini berasal dari dalam? Kita tanya-tanya kepada bapaknya langsung. Oke. Okay. Selamat sore Pak, selamat sore juga. Gandung. Salam Corona Pak, selamat Corona. <laughs> Salam Corona. Namanya siapa Pak? Pak Udin. Pak Udin ya. Pak Udin. Di sini sudah berapa lama? Sudah lama. Kami semenjak dirinya ini kan, kami di sini kan, ada nah, samping kami juga di sini tukang parkir juga. Uh, kami tugaskan di sini untuk Jakarta ini. Inilah kan, uh, produk -produk PMKM tuh jual hmm. produk-produk UMKM tuh, UMKM pelawani, uh, yeah. madu nih, jelaskan. Aslinya memang warga desa nama. Aslinya memang bukan dari sini, ya? sini, Jawa lah semua sudah masuk di Iya, lama kan. di sini, Pak ya. Sudah, sudah, okay, sudah, okay. Okay. Memang katanya ada sentra penghasil madu pelawannya di dalam sini. Ada memang ada. ada. Ya, akhirnya diolah oleh UMKM ya. yang di sini gitu, Pak ya. ya. terus Coba juga dulu tadi kelihatannya ada madu leloc juga. Ada ya? juga madu leloc juga di ada belakang. Nah, kalau madu ini madu memang hutan liar ini kan ada varietasnya 2 sata kan hmm. nah 2 sataku pulutkan madu yang tidak jadi cinakan kan sampai yeah. ada madu pahit, madu manis itu hmm. kan juga ada madu kelulut juga di belakang itu kan hmm. madu kelulut kan iya yeah. persem nah, Berarti ini buka setiap hari ya? Setiap hari lah buka. Setiap hari pengunjung bisa boleh ke sini ya Pak ya? boleh. Cuma sekarang boleh katakan Covid memang agak ya, ya. Syari, iya. sepi kan? Ya, tapi boleh agak Boleh, boleh, gak masalah kan? Untuk melihat di sini ya. Terutama hari ini weekend kan jadi agak rame di sini. <TusiiListen> tapi bukan rame-rame banget enggak gitu. Hanya mereka pengen lihat langsung apa sih yang ada di dalam program ini. Pak selama ini memang sudah ada pembinaan kah? Tentang madu ini? Ada, memang kami juga Jember pernah di dididik, jadi pelatihan kan dari pemerintahan gitulah pemerintahan tuh justru, justru narasumbernya dari Amerika tapi mereka didikami oh. untuk lebah-lebah uh, yang dari Cibubur itu kan oh iya uh, di sini tapi untuk sementara lebah dari Cibubur itu uh, Melifera varietasnya kan ya, margara, iya. untuk sementara di sini tapi belum belum menjadi pak belum jadi ya belum iya. jadi karena mungkin uh, kita kan tidak boleh sekaligus kan uh, karena di sana kan Madu itu kan madu ternakan, ya. nah, sementara sini kan sini kan bunganya bunga hutan kan. Ya, bunga hutan jadi sementara memang ya. belum bisa, Pak. Jadi sementara madunya memang mati, sebagian ada keliaran juga kan. Iya, betul, hmm. pulang lagi gitu ya. Iya, tapi kalau yang sini yang ada memang madu asli, asli, asli Bangka, asli ini memang kan ya. nah, varietas madu dorsal itu yang liar, itu aja. kan. Ya. Kaosata yang liar itu, dan memang produksi madunya itu dari yang dosa tadi ada juga ya? ya? Yang Kaosata memang yang ini yang, yang dari kebangka itu iya, ya uh, madu madu iya. hutan liar kan? Hutan liar bangka ya. Jadi itu ada hmm. dua hmm. macam pak, ada yang manis sedang yang pahit. Hmm. Selama ini hasil dari UMKMnya sendiri pak udah dijual ke luar? Banyak kan? di Cocol di Kartini, kami juga ada. Oh gitu. Nah, Kartini, daerah, ada di Kartini, Pinang Keluar daerah gitu pak. Ada juga tempat sempat di Jogja juga ada kan. Tapi oh, sementara ya, karena ya. permintaan memang sekarang tinggi. Untuk hmm. madu pahit ya kek mentara hmm. kan ada ini karena ya. kopi kan, ya. ini ke oh, Jakarta, ya. hmm. apalagi madu kelolot itu hmm, biasanya ada kelolot juga ada yang pahit ini. Oh ada pahit. Hmm, ya. Ada yang pahit oh, karena bunga pelawan itu kan. Nah pahit. kan ada pada pelaw, jadi madu, madu madunya bisa pahit ini kan itu tergantung tergantung bunga. Hmm, misalnya ada bunga burung manis, bunga leting juga manis, tapi kalau bunga pelawannya memang pahit. Iya. Sebenarnya oh, dari nektarnya pelawan itu ya. Ah, iya, nektar pelawannya cuma memang kalau itu cuma setahun 10 kali paling tinggi kalau oh, produksinya. Anda, itu? Kalau bunga pelawan, tapi sekarang kan karena cuaca tidak menentu. Memang kadang-kadang sampai tinggi kali, sampai tinggi kali setahun, ya? uh, oh, setahun apa itu? Bunganya pelawan karena sekarang kan uh, kemarau-nya akan tidak menentu. Kan? Hmm, hmm. cuaca tidak menentu. kadang, -kadang musim panas, kadang, kadang musim musim hujan, kadang-kadang waktunya -kadang musim hmm. kemarau ternyata hujan hmm. juga iya. di sini kan. Betul, apakah ada teman-teman penting? Pernah di sini Pak? Sering, sering, ya? sering. Pernah juga dari, provinsi dari oh, ke, dari, pernah, dari ke, luar kota juga. pariwisata-pariwisata ya? wisata pelewisata, mereka sempat makan hmm. di sini. Begitu, hmm. oh maka kamu juga apa yang namanya setnya kan? Setnya hmm. uh, hmm. kan? Hmm. Sekarang kan? emang terlaksa COVID memang tutup para wisata-wisata memang agak sepi memang kan kalau kita lihat kan kami lakukan, kalau kami kembalakan contohnya juga kemarin ada penakar juga makan-makan di sini kan datang sini mereka beli madu gitu kan kemarin juga ada saran nggak buat para pengunjung yang berkunjung ke sini apa gitu apa yang harus ada yang selama ini dilanggar gitu enggak, buang sampah sembarangan, Kak cuma itu lah, kalau bisa kan kami minta tolong jangan buang sampah sembarangan nah, kan ya, saat pada berkunjung mm -hmm. ya. Nah, kalau memang ke hutan sini kan boleh katakan ya uh, jangan taruh ketawa buah bubar-bubar gitu-gitu katakan oh, gitu. oh, kan? Itulah kan itulah saran-saran dari kami Pak itu yang Oh iya, berarti teman-teman mm -hmm. selain kita harus jaga ini, jaga kebersihannya ya, juga. Yang mungkin atributnya juga dijaga kayak ya Yalah, kan mm -hmm. itu juga <laughs> jangan dalam tidak ya, boleh pakar ya, bakar itu, itu kan Kan ya, tertawa nggak boleh terbahak-bahak kalau itu masuk terlalu gamblang lah kayak, dijaga gitu kan? Itu, itu, itu, itu, pak itu. kalau boleh tahu untuk kemasan ini harganya berapa? Itu? Kalau yang pahit ini kami jual dua ribu pak, 200 ribu ya. Berapa liter pak? Nah meter, itu sedikit mili. Tiga mili. Ini buka dari jam berapa sampai jam berapa, Pak? kami kadang, -kadang jam kadang, kadang jam 8 kurang sampai jam 5 kan. Jam 5 tapi jam 6 masih ada tamu lah. Kami suka ada kami kan samping di sini kan kan petani kan. Kadang-kadang hmm. ada di rumah, di kebun, di kebun, Kepun. di sawah gitu. beli ya. madu datang sini kan. Hmm. Itu loh, Pak. Yaitu. berarti ini produknya, Pak, ya? Iya, Itu teman-teman bisa dilihat nih produknya nih. Ini ada produk dari madu manis sama madu pahit di, juga nih. madu peteng eh, madu madu e, manis, sweet sama bitter hmm. ya. Ada dua jenis nih, beratnya sekitar 300, 300 ml ya, ya. 300ml 300 ya. ml untuk harga 200. Silakan datang ke sini. <gulah> <gulah> <gulah> <gulah> <gulah> <gulah> kalau mau beli, <gulah> silakan tanya, ya, tanya. ke sini sekalian langsung berkunjung ke dalam kan. Ya, Bisa. sini juga ya, mau, Pak? Di sini ada ada terapi lintah juga ada terapi lintah juga nah, terapi lebah ya. juga ada sini hmm. pak sini oh kan? ada terapi lebah juga ada juga di terapi lembah di sini pak nah, di sini juga petugasnya nggak ada nah, kalau oh. terapi lintah saya dengan istri saya kan oh, iya gitu. Nah, nah, gitu. kalau terapi lintah nameng bangka tengah bangka berhitung dari YouTube gak tahu siapa yang ini kan ya, nah, nah, itu kami lah ya. petugasnya Oh gitu Oh iya iya kami lah petugasnya Pak ini, nah, tempat Jadi akhirnya juga ini. ada informasi ya. nih, informasi gizinya di sini ya. ada informasi gizinya ada bagus ya betul nih ya. e, AKG-nya ada 0% persen 0 persen bisa dibaca semua masih butuh 2.200 kalori ya, ya. Oke, Oke terus kita. ini Pak saya juga nah. pernah dengar eh, hutan pelawan juga selain menghasilkan madu ya, seperti jamur. lihat jamur jamur Pak ya jamur. Nah iya. itu kalau jamur tuh Gimana Pak? Maksudnya? Jamur apa tiram musim itu kan? Musim jamur, jamur, oh, jamur, jamur, jamur, jamur, jamur pelawan. jamur pelawan. Jamur pelawan, Pak ya? Kalau ini sampai hampir 3 juta, 2 juta, 1 5, kilo Satu ya? kilonya? Satu kilonya, itu... Uh, itu di mesin apa aja Pak? Uh, banyak penghasilkan. banyak menghasilkan itu kan waktu apa habis kemarau datang hujan, ada petir. petir itu habis kemarau datang pancaroba, ada petir. Oh, kaget ya, Kak? cuma ini, Pak mohon izin kadang-kadang kalau sebelum tumbuh mereka tuh yeah. ada-ada tanjuk-tanjuk itu hmm. lampunya silahkan hmm. hmm. hmm. tumbuh sendiri kan cuma mereka bisa dimakan racun yeah, mereka ya, kan, ya, kan? Oh, ah, itu suatu tanda-tanda misalnya oh. lusah tuh kapan akan tumbuh jamur biasanya kan oh, oh tanju awal, itu benar tanjuk tadi awalnya warnanya putih kuningan ah. itu ya ah, ah, gunung-gunungan itu kan nah, nanti salah padahal minggu-minggu ini akan tumbuh jamur pelawan itulah kan oh. nah kalau saat ini ada pak? Tandanya. untuk sebentar tidak ada karena ini kan cuaca sekarang kemarin juga ada tumbuh tempuh hari waktu bulan April kan hmm. April um, April hari kan ada tumbuh cuma sudah sangat banyak kan hmm, gitu ya. sudah sangat banyak berapa oh, ada sekilonya pak jualnya? sekilonya sekarang juta, 2 juta setengah 2 juta setengah? Juta setengah. jadi sini pak kalau misalnya ada roh hajatan, sunatan atau hmm. nikahan pakai sayur apa itu tulat yeah. umpah pelawan kan nah. ah. itu, itu itu orang kaya itu <laughs> lah, kan? Itu <laughs> optimis ya, optimis ya. Optimis oh berarti selain ya. ada madu ada jamur juga ya ah berarti ada jamur terus satu lagi pak ya? uh, berkenaan dengan jamur tadi apakah ada olahan lain pak selain yang gitu. dikonsumsi dibuat payu segala macam olahan lainnya mungkin apa sementara sini ada tuh pak teh pucuk pelawan kan pucuk pelawan pucuk hmm. pelawan betul hmm. kami habis kan hmm, oh, habis ya habis kebetulan teh kan pelawan. teh pucuk pelawan ada juga jeruk kunci kan <tuh> hmm. iya. ini kalau pelawan daun sah itu uh, bunganya di seorang lebat daunnya tuh itu mengandung obat kan? Nah, ideonya itu petek-petek cocok lawan itu kan. Semuanya itu sudah diteliti ya, Pak ya. Sudah. Bahkan dari UGM, dari ini yang tahu duluan daripada kami kan. Mereka yang tahu duluan kan dia. Iya. Oh iya, selain itu juga tuh ada tuh CSR-nya dari Universitas Bangka Belitung ya. Nah, kan pernah juga di apa itu sekolah alam dari Malaysia, dari Singapura praktik ini. Dari Jakarta juga ke sini orang mulai gulai pernah juga kesini pernah oh, iya. berapa <laughs> <laughs> Oke terima kasih Pak sampai tadi ya, Pak Udin Pak, Pak Udin ya? ya terima kasih Pak atas ininya ya. kenalannya ya. kita nanti coba masuk ke dalam kita oke. lihat apa sih yang ada di dalam Pak ya. Silah, silah. Oke terima kasih buat Pak Udin nanti kita ketemu lagi pas keluarnya. <laughs> Makasih ya Pak. Ayo Pak. Hai, Pak. <laughs> Jadi ini adalah tempat penangkaran madu kelulut yang ada di hutan pelawan Ciri khasnya ya gini Iya gitu. tau kakak. kakak Ketemu lagi, oh iya tadi di depan hutan pelawan ini ternyata ada peternakan madu kelulut Ya kelulut trigona namanya ini ada peta petak ini Kenapa nih di sini? Karena pelawan ini, pohon pelawan menyediakan bunga pelawan Jadi nektarnya itu bisa diambil sama madu kelulut Untuk produk dari madu kelulut itu sendiri Tapi kata bapaknya tadi Pak Udin ngomong bahwa Nektar dari kayu pelawan ya? ya. Kayu pelawan itu agak pahit Jadi Bisa jadi, madunya pahit ya Kak? Nanti kita coba lagi, kita cari Kita beli kalau ada Tapi kayaknya tidak ada. Karena mungkin lagi musim hujan, Kak. Jadi dia berkurung di dalam. Karena kalau dia di luar, mungkin dia bisa tersesat dan mati kena air hujan. Banyak nih ada berapa? Apa namanya tempat ini? Box Sarang... peti ya. Rumah, rumah madu. Ini ada rumah madu sekitar adalah 30-an ya kali ya. Kita coba angkat ya, masih ada tersisa madunya. Ini. Oh iya ini dia Tolong gak kak Alok Yes Ini rekan duit kepon saya ini kak Kita coba buka ya Oh ada tuh Ups ada Masih ada Aha. dia Ternyata dia ini Ternyata dia Kita taruh lagi Mengendap di dalam Mungkin dia sedang berproduksi kali ya. Karena hari juga dengan sore Sambil selesai mengisak nektar Dia pulang lagi kesaran untuk bikin madu geluknya Oke, selain tadi madu pelawan ada, ada madu pelulut juga. Jadi buat kamu-kamu yang pengen beli madu pelulut, bisa langsung ke sini juga di hutan Pelawan, Desa Namang, Kabupaten Bangka Tengah. Ini kayak tadi pak, pak? Oh, tahu Biasa ya. nih. Itu kurang nunya, ini kurang yang ya? Kurang ada isinya maksudnya. Kurang. Begini ya? Ah oh iya. Wah, wow. oh ini, mengagak agresi kak, tapi kelulut ini dia bisa ngigit gak pak? Gak, ngigit tidak ada begitu sakitnya, tanpa senyapan dia oh, oh gitu ya, aduh, nah, aduh Agresi ini. Nah, aduh, agresi dia Ya nah, mulai ya kak, sudah ada hayam berterbangan, kena kita Aduh, kita kena Itu Sudah ada rumah-rumahnya, tapi belum ada madunya Dia dipiarin dulu nanti, Aduh, tinggalkan dulu nanti kita ini kan Aduh, aku kabur deng, aku kabur gigit Oke, okay, nah inilah madu kelulutnya Kelulut Trigonanya Lengket di baju ya Itu dia mengeluarkan diur ya? Apa, gimana? Bukan itu nektar baju. itu, nektar yang sempat dimakan ini dia ya. tadi Dia keluarin dia pikir tersangkarnya kali ya Ya papa kakak, dibawa pulang aja Jangan kasihan lalu. dia, jauh dari makanan Oke. Okay. Hmm. Ini yang menyerang kita tadi Yuk, iya, Menyerang pak sutradara ini <laughs> tadi Makanya pak sutradara panik kan <laughs> Dia tahu yang mana Masuk yang manis. Bukan manis, Kak. Tadi kan dibilang nektar pelawan itu pahit. Mm -hmm. Jadi Kakak jangan sok manis. <laughs> karena dia produksi madu pahit, bukan madu manis. Matam tak, matam buang makanya nyari Kakak tadi karena dikiranya barang pahit, Kak. <laughs> Oke. Okay. Ini dah kita bebas sapaskan dia. Jangan dibunuh ya, guys. Kita bebas sapasin. Oops. Baik, yang dulu, coba mendekat oh. kembali. spredi tadi sempat diserang. Kalau udah jinak, ya Pak, ya udah oh, Ini sebenarnya kita nggak jangan terlalu dekat-dekat deh. Yalah. Ini kantong-kantongnya hmm. adalah kantong madu, kantong madu ya. Hmm. Oh, madunya ada di situ, jadi kalau mau panen, Pan kami ada alat, Pak, pakai satu hmm. otompo. Oh, pakai saudara atau pakai, pakai, pakai suntikan? Apakah pakai ya? Pakai, ya, pakai, ya apa namanya tuh? Hmm, pakai sedotan pakai listrik Pak. Hmm, itu um, ya. uh, Nah, kalau udah di power bank itu, Pak. Nanti kalau itu isinya udah diambil tuh, Pak. Hmm. Dia bisa terisi lagi atau Ter enggak, Pak? Terisi lagi, Pak. Terisi ya, lagi. Ya? Terperiksa bunga cucur. Lebah ini yang paling paling komersial dia kan, paling rajin ini kan. Hmm, ini tergantung bunganya kalau mangga bunga pelawan pahit kan. Hmm, kalau bunga leting, bunga lainnya anis kan nah biasa madu ini madu madu kelulut ini dia panennya itu bisa berapa kali pak? oh gini kadang-kadang sebulan dua kali pernah sebulan dua kali hmm, sebulan dua kali setengah minggu setengah bulan sekali udah ada ini ketembar juga panen ini kan ini panen sudah cedotan hmm, power bank kami kan hmm, alatnya itu kan listriknya itu kan ada cedotan ada medianya kan Hmm setit atau si di botol kan kadang sama botol nah Kira-kira kalau satu box ini pak, dia dapat berapa liter? Nah, ini kemarin juga hanya uh berapa ini? Kemarin dapat dua liter lebih nih pak. Dari sekian banyak ini, hmm. Hmm, dua liter tuh, setengah dua liter tuh. Sementara kami jual nih, 250 ml, kami jual tuh 150.000. Hmm, gitu ya. Hmm. Cukup komersil juga ya, oh, pak ya? ya. per 250 ml itu dijualnya dengan 150.000 dan ini ada satu koloni dia tiga macam satunya lebah ratu, keduanya lebah Ketiga. jantan, ketiganya lebah pekerja. pekerja. Maka itu mereka tuh uh, pernah ini tumbang. Jadi antar ini sama sana tuh betarung mati karena mereka lebah itu kalau mau keluar dicium oleh ratu. Ini kan lar larva ada di dalam sini. Oh gitu. Oh hmm. jadi box ini, ini untuk, untuk tempat madunya. Iya tempat madunya di atas nah. ini. Nah, jadi terlarva ada di dalam, di dalam ini. Berarti jadi. antara box ini sama sama yang ini nyatu gitu, pak ya. Tuh dan ini ada pintu gerbang depan oh, ini. ini pintu gerbangnya ada di sini. Iya iya. Ya. Nah, ini pintu gerbangnya tuh, ah, tuh. Berarti pintu gerbang. Oh ini. Hmm. Jadi dia masuknya dari situ, nah, pak itu. ya. Nah, dan sebelum mereka setelah keluar emak eh, pulang mereka dicium oleh ratu mereka ndak enggak, enggak keder ke tempat lain ndak kesasar mereka justru nah, pernah ditumbang nah, dia mau masuk ke, ke tempat ini ke tempat, tempat boleh hmm, banyak mati nah, itulah klonikan jadi larva di dalam pak ada sama indok-indoknya itu di dalam ada klonikan yang atas ini usus memang uh, madunya kantong-kantong kantong madu sini kan oke Nanti, terima kasih bapak atas informasinya ya. Yang tahu saya biasa itu makan minum-minum uh, apa namanya minum madu kelulut ini yang rasanya asam manis ada, asam, ada yang manis, <laughs> ada yang pahit juga yang pahit belum pak? Hmm, kalau sini macam-macam ada tiga, tiga, tiga, tiga rasa sini tiga kan? pilihan rasa kalau ada musim lawan pahit hmm. Hmm. kalau musim manis juga manis juga kan hmm. manis manis asam manis kan tapi sementara kalau untuk pemasaran memang sangat-sangat inilah lah nih permintaan sekarang tinggi Pak nih permintaan apalagi untuk covid kopit gini kan Ke Jakarta memang permintaan memang kami juga ada-ada tidak ada tercukupi mereka minta sekian-sekian Pak kami bukan produksi kami tergantung pada alam itu kan hmm tergantung pada alam kan bukan produksi kalau produksi lain kita bisa minta sekian-sekian boleh kan nah, kita kan belum tergantung pada alam Baiklah, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, yuk. ditutup lagi, Pak. Boleh, Pak. Kasihan. Hmm. <laughs> ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. kita udah clear kita kelar kita pulang ya kak sudah ya. kita cari lagi tempat destinasi lain bye guys eh bye teman-teman, bye Ceperadi jangan sampai ke